Hello dan assalamualaikum bersama saya Safwan kita kembali semula dalam Saf React. Hari ini kita akan sambung lagi React Agent Ali kali ini episode 8. Tanpa payah masa, jom. Kenapa? Oh, uh, kena cakap. <laughs> sikit je pun tapi pedih oh kalau kena cakar ori oh, rica habis satu eh apalah jauh gila Ya ini bosan pun juga Waktu apa cikgu gue tu, kejar itu Waktu kena taik Wah, Ali boleh menghilang tanpa uh, Iris dah ya sekarang eh. So, dia dah develop skill lah. Tapi, betul dia ni nak balik batu. Oh! uh, cikgu dia. Kenapa boleh Alisha ni dia apa tengah nak open up ke ataupun ada something happen ataupun disebabkan episod lepas tu Kenapa ada banyak guide tu lah Dia nak, dia nak cerita pasal yang berlaku dekat Power Plant ah, Yelah kan eh. Mission hari tu still fail Oh, episod ni banyak recap eh Maybe ni episod one of the episode yang dia akan recap Apa Mostly apa yang berlaku kan, even yang filler punya Ting Ya, yeah. So, kalau kita tengok recap-recap ni, rasanya kalau akulah, aku punya uh, Penilaian untuk Ali punya performance Dia kan masih rookie lagi, masih baru kan So dia ni bagus lah juga eh? Dia dapat kontrol upgrade dia kejap And then mostly dia guna iris dia dengan Okay Dan yang paling key moment dia Waktu episod lepas yang dia selamatkan nyawa eh? Seorang ejen yang lain So performance dia bagi aku okay lah. Tapi mungkin mata nampak lain lah Sebab mata ni dia memang fokus Lebih kepada objektif-objektif-objektif Sebab tu dia orang ada protokol gegas tu juga kan eh? Nampak ni? dia berjaya selamatkan kot kan? Buat pertama kalinya kita ada satu agent yang rookie Yang tak ikut buku Sebabkan dia bukan Terpilih pun Dia secara tak sengaja Oh this is one of the best episode juga kan Fighting scene kat sini best oh, kat, Apa pelabuhan ni Aku suka, aku suka episode ni yang tu boleh episod waktu dia dapat kontrol dah okeylah koi dah sempat ke develop ya yeah. tadi fresh balik eh o dia pecah kalau lollipop jadi power Ini ye wow power we eh? raw power But still Alisha ni dia realistic And dia bagi Ali rasa yang Tahap dia lain kot dengan Alisha Oh dia dah, dah buat Feedback daripada orang lain lah Eh okay je Okay of course akan aku bakar cover lah Dia agak aku ingatkan kakak ni kakak aku betul lah kakak aku dia apa ni Bakar, Uncle Bakar. Yep, of course aku Bakar uncle dia. Asal aku slow sangat waktu tengok episod tu. Of course ada ruki ah, eh. dia baru masuk kot. Eh, compete Alicia in the Well 3 ni. orang expect banyak sangat daripada Ali berdaripada satu dua mission dia ya, waktu dia kontrol dia punya aerobot tu so, and finally dia dapat kontrol juga <laughs> okay, of course Hopefully, hopefully dia highlight ni lah apa Yang Ali selamatkan dia kan Haa, nah, Ali cover dia waktu apa Dia kena marah dengan bapa dia dah Okey kita tengok edge horizon Oh, dia tak setuju. Yelah, Angel eh, Rizwan banyak apa? Haa. Banyak cover diorang eh? Kalau tak ada dia memang GG lah. Oh, dia yang comok tu kan? Eh. Comok ambil, bawa pergi jumpa Abel. Abang B. Abang Bear. Eh ni okey apa? Ay, bagi Aaron tu busy kan Lagi like, satu Aaron waktu kat sini memang power kan? atau dia apa gunjer dekat exam eh ini yang diingat tapi tak apalah training kan ya sebab sekarang dia dah boleh elak tanpa menggunakan apa airizen let's go latihan aska Aku yang hari dah bergayuh, punya dia lompat terus kan Haa oh. Gila ya elemen mentality untuk apa combat lah o aku tak rasa tapi Rizwan memang serious ah Ah huh. Hey, okay, this is the key moment again. Okay? Hmm, you are dead. Yep. That's a hero, man that's a hero. Hari oh, pun good episode juga kan waktu bapa dia kena main kontrol bukan main kontrol lah memory delete Ya dia dia jadi si moment di waktu last tu Alright yang waktu dia makan nasi seimbang Nah, kat sini kita boleh nampak bila Abu Ali dia betul-betul serius memang get lah dia macam dia ada zone dia tapi dia macam tak boleh kawal zone tu kan dia tak dia tak lah maksudnya dia tak tahu yang rupanya dia ni memang ada ada sifat seorang hero sebenarnya ha. bukan sekadar objektif je nampak Oh kutu terasa yang lain tengok ke Wow Yelah kan sebab Dia je yang sing dengan Iris kan Jadi ni prototype weapon kot Really? Kan? Really? Ya. Yep. Aku agak tanya Ejen lain masih lagi apa fikir mentaliti objektif-objektif-objektif ke? Aku rasa macam tu lah kot. Prinsip dekat mata kan? Eh? So Ali dia akan bawa macam nafas baru kan? tak boleh tidur 3 pagi ada mesin Siapa Oh Kenapa macam kuasa Ni DOS Oh Rizwan Oh mentor baru Oh yeah So Rizwan akan train dia Let's go More development Woo -hoo. Yelah betul-betul juga cakap general tu kan Kalau Uncle Bakar yang jadi mentor dia Dia macam ada kesian-kesian lah sebab family kan So sekarang kita akan tengok Alright uh, Agent Rizwan yang akan latih Ali Kita tengok lah macam mana So itulah dia untuk episod kali ni uh, Biasa je episod ni sebab recap-recap So mana tahulah kalau korang lupa Akhirnya uh, dia recap balik lah Apa yang berlaku penilaian Ali Kita boleh agak lah kan uh, Setiap seorang daripada dia punya geng-geng dia Nilai dia macam mana kan Termasuklah dengan comod <laughs> Okay uh, Yes Aku excited untuk next episode So kita akan jumpa lagi Dalam next episode Kalau kau suka dengan video ni Macam biasa boleh like Jangan lupa untuk subscribe juga Kita akan jumpa di video akan datang Assalamualaikum dan Bye-bye